Mariam eh <laughs> lari. lari suri lari suri, sama lagi. Terima <tuk> kasih telah menonton! Woi! Woi! E. <laughs> Apa itu? Lepas! Lepas! Woi! Si gimana sih? Wah, harus sih. Besok baru mulai. Wangi lah sih, menilai Hmm. aman ini sampingnya sudah uh. hmm. oh itu pulang dia aman nih Oi. Om. Apa Om salah saya Om? Kalau lewat di sini ya, bayar. Enggak ada uang, Om. Bayar, eh. Apa aja? Waduh, Om. Sandal, Om. Ah, nah. nah, om. Enggak ada. ada lagi, Om. Hmm. Pakaian, pakaian. Ya, om. Ha? Ini masih kurang ini. Oh, om, tidak ada lagi, Om. Rudingan di sana aja, Om. Banyak nyamuk sini, Om. Ew. Eh, Bisa Om, sama ya, Om. Itu baju saya sudah Om pakai sadangnya juga. Saya ini pulang nyeker, Om. Pakai baju nih banyak nyamuk. Hei Om, oh, takut Om. Nyamuknya nanti ben. takut loh. Hey, eh hey, Om, kenapa Om pukul saya? Banyak nyamuk ini. Oh, nyamuk yang banyak kok saya yang dipukul. Kamu yang bikin banyak nyamuk ini, eh. Hey, emang... aduh Om, jangan marah gitu Om, takut Om ini. Tapi Om. Ini Eh hey. hey, hey. oh. eh Om. Sakit. Ya Sudah. Tapi jangan ke kawah kamu, iya, eh. ampun, ampun, ampun, ampun, om. <tuk> nah, kenapa om, struk? <tuk> <tuk> ini, sini, sini. Ini ya, semuanya ini sudah catat ini. Ada apa halilintar? Hah? Ada, sepeda bensin. Ada tandul gitu. Itu yang bayar apa apa, Om? Yang pernah lewat ke sini itu. Wah, oh, takut sama Omnya ini. Iya. Wah, oh, hebat Omnya ini ya. ada satu lagi ya. Itu Ma'el. Oh. Ma'el oh. bukan kaleng-kaleng itu. Preman. Iya, itu. Terkuat di bumi itu. Iya, kalah sama saya itu di sini eh <SILENCIO> kamu kira itu loh. belum tahu dia saya hitungannya lunas Toma enggak bisa itu baju sama sandal saya sudah om pakai itu tahu lewat situ ya kalau lewat situ harus bayar kalau wah. baju atau sandal itu enggak cukup wah enggak eh, tahu kalau ini. kamu ini bayar bisa-bisa ini sandal sama baju kamu ini saya buang ke makam lo, kan oh, kenangan itu om, eh? kenangan masa lampau saya. Ayo, tidak peduli kan kenangan, hei. Eh. Kalau sendalnya itu kenangan masa depan saya itu. Masa depan, betul mempeyang itu. Wah, tapi tidak sabangin om, pulang aja enggak apa, apa kak om, banyak nyamuk om. Belak. Transfer lah nanti transfer. Ya. Eh. Nomor rekeningnya? Beneran lo, beneran. Ya, tetap nomor rekening saya om oke eh, oke okay. berapa nanti transfer ke rekening berapa? saya yang aku bilang Lima lima 555 apa ini 555 Eko? itu bang ano BMI haaah mana ada BMI ada aduh gimana gimana update <laughs> dong update Om kamu mau sok pinter ya eh ntar Om sorry Om maaf Om ampun Om eh, eh saya pulang aja Om ini banyaknya mu, om ya ntar kamu transfer ya weh ya Om Oke, okay, Om. Saya pulang dulu, Om. Sendalnya, Om. Enggak mau. Enggak boleh. Baju, Om. Enggak boleh. Aduh. Bro, bro. Semuanya yang sudah nonton video saya yang, yang merasa senang, gembira dan merasa bahagia jangan lupa like, comment and subscribe ya. Oke. Okay.